Halo teman-teman, hari ini kita sedang berada di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Nah, sekarang kita mau berangkat ke Ambon dengan pesawat Garuda Indonesia. Sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa di-like, comment, share dan subscribe. Yo, kita sajikan seperti apa. Yuk teman-teman, ini kita sedang memasuki pesawat. Tapi kayaknya video ini dijeda Akibat Dilarang membawa Mengaktifkan kamera Saat di pesawat Oke teman-teman sampai di sini. Oke okay, guys Nah ini ada seringnya Ini kursi A35 Saya sedang berada di kursi A35 Yaitu Pas di sayap Pesawat dan Lantai diberikan snack dengan minumannya teman-teman pesawatnya sedang jalan dan saksikan terus seperti apa jika pesawat ini mendarat dan seperti apa cara kerja eh, sayap sayap pesawat ini ketika mau mendarat itu seperti apa cara kerjanya oke saksikan terus jangan lupa di like comment share dan subscribe teman-teman guys ada pulau guys pulau kita nggak tahu itu pulau apa kita lewati ketika dari Makassar ke Ambon ya Oke teman-teman saksikan terus pesawatnya sudah mendarat dan coba lihat sayapnya itu sedang bekerja untuk mempersiapkan mendarat di Bandara Patimura Ambon Oke saksikan terus videonya dan jangan di skip ya teman-teman supaya eh, seperti apa prosesnya eh, sayap pesawat ini ketika mau mendarat di sini sudah sayapnya tadi kecil di sini sudah melebar sedikit dan kita saksikan terus ini sudah mau mendarat di Pulau Ambon di Kota Ambon di Bandara eh, Pati Murang, ini sudah mendarat, coy. Akhirnya kita satu dua tiga. Ji Tuhan kita tiba dengan selamat di Ambon bersama Garuda Indonesia dari Makassar ke okay. Patimura Ambon. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe teman-teman. Bapak dan Ibu yang terhormat di Bandar Udara Internasional Fatimura, selamat datang di Ambon. Silahkan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti di bagian pindah pesawat. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang bawaan bon Anda yang tertinggal. Bagi Bapak dan Ibu yang duduk di bisnis last kami, persilahkan turun terlebih dahulu. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia anggota dari SkyTeam. Ladies and gentlemen, we have just landed at Padimorai Trashor Airport. Welcome to Airport. Please remain seated until we have reached our final parking position and the fast and seatbelt sign is off Passengers with a flight connection are requested to consult our ground stop at the transfer desk Before disembarking, please make sure to take all your personal belongings Business class passengers, may disembark first Business class passengers and Sky Team Unit Plus members Make them your baggage at the premium baggage collection area in the arrival hall We would like to say goodbye to all passengers and thank you for flying with Garuda Indonesia, member of Skyteam Bapak dan Ibu yang terhormat sesuai dengan himbauan pemerintah terkait dengan physical distancing maka Bapak dan Ibu diminta untuk menjaga jarak pada saat proses turun dari pesawat Bagi Bapak dan Ibu yang menunggu antrian untuk turun, dimohon untuk tetap duduk Terima kasih Ladies and gentlemen, in accordance with the government regulations related to physical distancing Passengers are asked to maintain a safe distance during the disembarkation process Passengers who are waiting for the queue, please Please sit, thank you. Halo guys, kita sudah tiba di Bantara, Patimura, Ambon. Oke teman-teman, sampai di sini videonya dulu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.